Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya, anak-anak? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja, kemudian sehat. Begitu juga dengan orang tua kalian, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silakan, anak-anak, simak video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, kemudian anak-anak juga bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, dengan benar dan tetap bersemangat untuk belajar dan untuk ibadah sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Marilah kita belajar pelajaran bahasa Arab kelas 5 sekolah dasar atau Madrasa Ibtidaiyah. silakan anak-anak buka Buku Pelajaran Bahasa Arab, halaman 70. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini al-kalam berbicara. Tahada wafel madrosa bigha Petugas perpustakaan bercakap-cakap dengan murid-murid di perpustakaan sekolah. Bacalah percakapan tersebut dan praktikkan dengan temanmu. Dalam hal ini silakan anak-anak bisa diperhatikan dengan orang tua kalian, dengan saudara kalian, kakak atau adik, silakan. Langsung saja di sini ada beberapa siswa, kemudian ada pegawai perpustakaan juga Mahmuda. Sabaqul khair ya Said, selamat pagi Pak. Sabaqul khair, selamat pagi ya Said, Pak atau ia juga bisa diartikan wahai tetapi kita artikan langsung saja ya Said Pak. Sabahul khair ya Said, selamat pagi Pak. Sabahun nur. Jawaban dari pegawai perpesangan tersebut, sabahun nur, selamat pagi juga atau sabahun nur di sini jawaban dari pertanyaan sabahul khair artinya selamat pagi. Lanjut silakan buka buku pelajaran bahasa Arab Halaman berikutnya halaman 71 halaman 71 Di sini ada Mahmuda. Ya Syahid Pak. Sa'asta'iru kita balugotilah Arabi yati. saya akan meminjam kita balugotilah Arabi buku bahasa Arab. Sa'asta'iru. Saya akan meminjam kitab Balugatil Arabiyati Buku Bahasa Arab Kemudian al Pegawai Hasanan Baiklah Al-Tini Kotaki, Berikanlah kepada saya Kotaki kartumu Berikanlah kepada saya kartumu Kemudian Mahmuda Hadihi Ini dia Ini kartunya Hadihi ini hiyya kartunya Aina kitabul lugotil Arabiyati? Di mana buku bahasa Arab? Aina di mana kitabul lugotil Arabiyati? Buku bahasa Arab. Kemudian al-mu'allaf. Pegawai. Kitabul lugotil Arabiyati, buku bahasa Arab ala zalika ar di atas rak itu. Kitabul lugotil Arabiyati ala zalika ar buku bahasa Arab di atas rak itu. Mahmudah. Syukuran ya Sayyidi, terima kasih Pak Syukuran ya Sayyidi, terima kasih Pak al Pegawai Afan ya Mahmuda, sama-sama Mahmudah Afan ya Mahmudah, sama-sama ya Mahmudah Umar, ya Sayyid, halfi hadhil maktabati majalatun Pak, apakah di perpustakaan ini ada majalah-majalah Ya Said, halfi hadil maktabatim majalah tun. Apakah di perpustakaan ini ada majalah-majalah? Kemudian berikutnya, al-mualzofu pegawai. Naam ya, huna majalah Di sini ada majalah-majalah. Naam ya. Hunna majallatun di sini ada majalah-majalah Undur jani lihatlah di samping lemari Undur jani lihatlah di samping lemari al majallatu majalah-majalah hunaka di sana al majallatu ada majalah-majalah hunaka di sana Umar Syukron ya Sidi. terima kasih Pak al -mualdhafu. Pegawai Afan Ya Umar Sama-sama Ya Umar Jamilatun Jamilah Ya Syed Pak Maza Alal Mindodati Apa di atas meja Maza apa Alal Mindodati di atas meja Kemudian Al-Muadzafu Pegawai Alal Mindodati di atas meja Kutubun Mutanawwiatun ada bermacam-macam buku Kutubun artinya buku-buku Kalau kita bun buku Mutanawwiatun bermacam-macam Alal min dodati Kutubun mutanawwiatun Di atas meja ada bermacam-macam buku Jamilah Ayul kutubi alal min dodati Buku-buku apa di atas meja Ayul kutubi Buku-buku apa Alal min dodati di atas meja Al zofu. Alaiha di atas meja atau di atasnya, kita bulu gotil Arabiyati ada buku bahasa Arab, wakita bulu gotil Indonesiaati dan ada buku bahasa Indonesia, wakita bulu fikhi dan buku fikhi, wakita buta dan buku sejarah, wagoiro zalik, dan lain-lain. Kemudian berikutnya Jamila. Shukran ya sayidi, terima kasih Pak. Shukran ya sayidi, terima kasih Pak. Al muwazafu, pegawai. Afwan ya Jamila, sama-sama ya Jamila. Afwan ya Jamila, sama-sama ya Jamila. Hasan. Ya Zain, Pak, hal hal kita menjadi dun Apakah ini buku baru? Hal apakah? Haza ini kitabun buku jadi dun baru al la Tidak Haza kitabun kodimun Ini buku lama La tidak Haza kitabun kodimun Ini buku lama La Haza kitabun kodimun La Tidak atau bukan Haza kitabun kodimun Ini buku lama Kemudian selanjutnya halaman 72 Hasan Izan jadi Aina kita menjadi jadi dun di mana buku baru Aina di mana kita buku jadi dun baru Al Muwalzofu Pegawai On lihatlah rak itu undur lihatlah, Zalika rofi, rak itu ala Rofi di atas rak. Kita pun jadi, ada buku baru. Ala Rofi di atas rak, kita pun jadi, ada buku baru. Kemudian, selanjutnya, anak-anak, silakan lihat latihan 6 pada halaman 72. at Atau, di sini ada latihan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: nomor... 1 Aina muadhaful maktabati Aina di dimana Muadhaful maktabati Pegawai perpustakaan Ini jawabannya insya Allah Anak-anak bisa menjawabnya Di mana pe pegawai perpustakaan Nah yang namanya Pegawai perpustakaan pasti ada di Mana Ada di perpustakaan Nah silakan anak-anak Dijawab menggunakan bahasa Arab Di perpustakaan itu apa Bahasa Arabnya insya Allah Pabrik yakin kalian akan bisa. Nomor dua, Aina kita bulu gotil Arobiati. Aina dimana? Kita belum gotil arabiyati buku bahasa Arab, dimana? Buku bahasa Arab yang dimaksud, dimana? Buku bahasa Arab di sini letaknya di mana? Dalam bacaan yang tadi itu, buku bahasa Arab itu posisinya ada di mana? Apakah ada di atas rak? Apakah ada di atas meja atau yang lainnya? Kemudian selanjutnya nomor tiga, ain al majallah dimana majalah majalah? Dimana majalah majalah? Nah posisi majalah majalah itu ada di mana? Apakah di atas rak? Silakan menggunakan bahasa arab. Di atas meja? Silakan menggunakan bahasa arab. Jawabannya. Kemudian nomor empat, hal alal min dodatiku tu bun mutan Apakah Alal min dati di atas meja kutubun mutan ya atun ada bermacam-macam buku ha, hal apakah alal min dodati, kutubun mutan ya atun di atas meja ada bermacam-macam buku nah silakan dijawab kalau jawabannya iya naam alal dodati, kutubun mutan ya atun kalau tidak la. kalau tidak la Nah kemudian bisa dilanjutkan Alal min apa di atas mejanya Kemudian nomor 5 Aina alkitabul jadidu Aina dimana Alkitabul jadidu buku baru Dimana buku baru Nah silakan anak-anak dijawab Nah alkitabul jadidu buku baru Fi di Nah dimana kira-kira Atau langsung saja jawabannya Dimana buku baru ala di atas, di atas apa? Misalkan di sini, silakan dicari. Demikianlah yang dapat disampaikan dari halaman 70-72 dari Muhadatta Percakapan. Kemudian ada latihan. 6 silakan anak-anak bisa mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Di percakapan tadi, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar bahasa Arab dan mudah-mudahan banyak kosakata kata. Yang baru diketahui oleh anak-anak Dan mudah-mudahan Anak-anak tetap terjaga kesehatannya Tetap semangat belajar Tetap semangat beribadah Dan tetap semangat bisa membantu orang tua yang ada di rumah Sekian terima kasih Kita akhiri dengan Doa penutup majelis Subhanakallahumma Wa bihamdika Asyadu ilah anta Astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh